Oke, okay, kita segera temui narasumber kita kali ini. Narasumber kita kali ini adalah Dr. Cahyono Kuncoro, MPH, Master of Public Health, dan Dr. PH, Doctor of Public Health. Beliau alumni Fakultas Kedokteran UGM, kemudian melanjutkan S2-nya di University of...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 Kunci utamanya tadi, berserah penuh pada Tuhan, dan kita tetap menjalankan apa yang menjadi bagian kita, yang harus kita lakukan. Ya. Oke, okay. uh, bisa dijelaskan lebih lanjut sedikit. Uh, ya, jadi uh, artinya begini, uh, kita tidak boleh terlalu percaya diri pada diri kita sendiri. Meskipun kita punya kemampuan, punya kompetensi, tapi semua itu uh, tetap harus kita serahkan pada apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam hidup kita. Karena tiap-tiap kita itu pasti sudah ada framenya ya. Tuhan mempunyai rencana bagi tiap-tiap orang. Menurut skemanya Tuhan itu. Nah, kita mesti menjalani apa yang talenta-talenta yang sudah uh, Tuhan berikan kemampuan, kompetensi, bakat mungkin ya. Nah, itu kita lakukan. Seperti itu uh, uh, Dr. Gunawan. Nah, ya. Dan itu saya rasakan ya, uh, selama ini sekarang saya sudah usia 67 itu ya dalam perjalanan hidup itu itu yang saya rasa kadang. selalu ada jalan ketika kita berserah pada Tuhan itu sih intinya ya kenapa dulu kok tertarik ke public health kan biasanya orang sedang di klinis nah, gitu. itu ada ceritanya memang nah, silakan, silakan. Saya pada waktu itu di puskesmas saya di puskesmas Kutawardo Arjo dua yang apa uh, jadi puskesmas uh, itu terbagi dua ya eh, kecamatan itu dibagi dua saya di unit dua nah, tepatnya di Wiron uh, Dokter Gunawan tahu oh, itu ya. Ada rumah makan enak di sana itu. <laughs> oh, ya. Nah itu pada waktu itu saya memang sebetulnya inginnya ke pendidikan spesialisasi. Nah, kemudian saya menyiapkan berkas-berkas, tapi uh, kebetulan itu uh, ada pelatihan manajemen puskesmas di Salaman. nah angkatan yang berikutnya itu teman sejawat juga dari Purworejo. Dokter Kodo An Anondo itu ikut keangkatan yang berikutnya. Oh. Nah, ketika pulang itu nawari saya Pak Ceno. Saya ditawari oleh Dokter Winarno ini kalau ada teman yang lain yang mau mau apa? Bekerja di Babelkes, eh, waktu itu K KLKM ya BLKM. BLKM ini ada kesempatan. Kalau berminat yuk berdua daftar ke sana, itu. Nah terus kami berdua daftar ke BRKN Salaman, ketemu dengan Dokter Winarno. Terus mengajukan berkas juga, itu. Nah saya kemudian ini apa? Di pemikiran saya hanya sederhana Dokter Gunawan yang duluan itu yang akan saya masuki tiba-tiba ya, ya, ya. uh, ada uh, utusan dari Dr. Wiananto ya uh, itu datang ke puskesmas itu menemui saya jadi dia disuruh itu uh, mungkin Dokter Gunawan kenal itu dok, eh, Pak Pak Pak Agus orang berwajah juga itu ya yeah, ya yeah. nah itu ini Pak Ceyno uh, diajak dokter Winarno untuk ke Jakarta untuk ada pertemuan media, uh, calon pertemuan untuk persiapan calon media Iswara gitu. nah saya ikut nah, selanjutnya diproses untuk pendidikan ke, ke luar negeri gitu. nah ya sudah sudah nyemplong ke situ, ya sudah, lanjut. Gitu. Mengapa dulu, atau bisa cerita terus mengenai uh, S3-nya itu, program S3, DRPS? Oh. Kalau itu kan berarti biaya sendiri, kan? Iya, ya, betul. betul. Nah, <laughs> itu ceritanya cukup panjang itu, dokter. Ya, jadi begini, ketika sudah lulus s waktu itu, tahun 8 nah, tahun, ya tahun 90 tahun 90 itu uh, dosen pembimbingnya itu menawari, kamu tidak sebaiknya melanjutkan saja ke ke program doktor nah saya nekat ini, dokter Gunawan mengajukan Lamaran masuk untuk program doktor. Nah, kebetulan waktu itu uh, istri saya sakit itu di, di AW. Uh, karena masalah tulang punggung, saya uh, menemani. Dia juga lagi mengambil master waktu itu. Saya menemani terus, nah itu... Satu semester saya pakai untuk itu, tapi ini menyalahi aturan, aturannya. <laughs> saya yang mestinya harus kembali, saya mem memohon izin untuk apa? Hmm, menemani istri saya dulu itu sambil meneruskan. Nah, Kemudian dapatlah surat untuk segera pulang itu. <laughs> ya, kemudian. Uh, istri tetap melanjutkan, saya pulang ke Indonesia. Nah, sambil uh, dan untungnya uh, kan bisa mengambil uh, satu mata kuliah meskipun tidak tidak datang waktu itu, ya. Jadi uh, dilakukan dengan apa? Uh, secara apa ya? Uh, Directed reading atau directed research gitu ya. Nah sehingga saya bisa memperpanjang satu semester sambil ini berupaya untuk dapat izin balik ke sana. Oh. <laughs> nah kemudian ya saya bersyukur ya puji Tuhan Alhamdulillah. Itu dokter Winarno tiba-tiba uh, mengizinkan saya untuk balik lagi satu semester ke sana. Tapi kemudian harus balik ke Indonesia lagi, gitu ya? Nah, sampai yang terakhir itu pada waktu gabus uh, siklatnya, Dokter Surono. Hmm, ya, ya. itu saya dicarikan biaya yang untuk oh. mem, mem, melakukan finishing sampai ke ujian disertasi sampai selesai. Itu jadi ceritanya seperti itu, ya. jadi pernah dianggap hampir disersi ya <laughs> waktu itu meneruskan menyampaikan izin tapi tidak diizinkan dan harus segera pulang, ya. tapi ya atas kebaikan Dr. Winarno kemudian saya boleh bolak-balik ke sana dan memang untuk pembiayaannya itu support dari uh, orang tua saya ya Waduh dan juga saya sambil bekerja Dr Gunawan di sana hmm. uh, waktu itu dan pekerjaannya bukan akademis pekerjaannya jadi ini uh, janitor <laughs> jadi janitor saya pernah bekerja di uh, apartemen yang 14 lantai itu nah kerja di situ pernah juga jadi ini loper koran. Ya, ya, ya. Di pagi hari jam 4 pagi sudah harus bangun, uh, membagikan koran ke apa? ke rumah-rumah itu. Ya. itu. Apa salah satu tantangan terbesar yang pernah dihadapi oleh Dr. Cahyono? yaitu waktu waktu akan. Uh, Waktu proses ke ini, ke ke S3 yang tadi, uh, pernah itu saya hampir menyerah, dokter Gunawan. Uh, ini kok kelihatannya prosesnya sulit dari sebelah balik itu sampai hampir menyerah. Jadi, pas akan berangkat itu kalau tidak salah tahun, tahun 92. 92. Uh, itu saya sudah hampir menyerah itu saja. Nah uh, tapi ini cerita tapi uh, ada kaitannya dengan keyakinan itu. Ya, ya, ya. ya jadi pada waktu saya ragu-ragu itu uh, kebetulan saya pagi ke berangkat ke gereja dengan rasa apa gundah gitu ya. Tapi ada suatu suara yang yang sudah kamu berangkat saja. Nah itu saya kemudian merasa mantap, kemudian saya berangkat. Nah itu itu yang ya kemudian uh, semuanya berjalan dengan ya oleh pimpinan Tuhan semuanya ya. ya. Oke <tuh> ini berada ade Kalau bisa memutar waktu dan ketemu dengan Dokter Cayono yang masih muda, Cahyono <laughs> Kuncoro muda, junior. Apa yeah. yang akan disampaikan kepada Cahyono Kuncoro Junior itu? Nah, uh, ya apa ya? <laughs> uh, saya pikir begini, uh, just follow your path, ya. Gitu. <laughs> just follow your path dan itu hidup dengan penuh penyerahan pada Tuhan itu uh, dan ini ada satu apa ya uh, semacam kesaksian ya Mas Gunawan itu pada waktu saya final akan finishing itu itu saya berangkat itu hanya membawa raw data dari Indonesia kebetulan penelitiannya itu boleh dilakukan di Indonesia saya membawa raw data dan teman-teman itu ada yang, ini eh, saya tahu sesudah saya lulus gitu ya. Ada yang cerita, misra bakal cahayonohi lulus <laughs> dalam waktu apa menyelesaikan roh data dalam waktu satu semester sampai ujian. Gitu. Nah, cuman pada waktu saya berangkat itu, saya hanya berdoa satu Pak Gunawan. Saya berdoanya begini, Tuhan Tuhan yang berjalan di depan. saya mengikuti dari belakang itu waktu itu keyakinan saya seperti itu mas gunawan dan dan memang betul itu satu apa pertolongan tuhan ketika saya betul-betul menyerahkan diri sepenuhnya. itu ya memang kalau pakai logika akal sehat nggak mungkin itu satu semester ya, ya, betul. bukan bukan bukan apa ya tapi itu kalau dari dari orang lain itu memang gak akan mungkin, nah, yeah. dan saya dapat dosen kebetulan. Kopromotor saya itu dosen dari educational psychology. Nah, itu yang membantu saya untuk, untuk analisis statistiknya. Ya seperti Dokter Gunawan ketahui ketika uh, sekolah di Amerika itu kan kita untuk analisis statistik harus ngerjakan sendiri kan ya, tidak seperti di Indonesia bisa diserahkan ke apa uh, untuk me menyelesaikan dan waktu itu kita bisa bayangkan SPSS-nya belum for window tadi itu waduh salah titik koma bisa berantakan itu. Nah ini dosen saya ini uh, sangat membimbing. Tiap minggu saya disuruh menghadap kemudian diarahkan untuk apa uh, analisis statistiknya. Nah ketika penulisan disertasinya, ini sudah saya lakukan ya, ngadep ke dosen pembimbing karena statementnya begini your English is Indonesian English <laughs> nah kemudian kamu harus cari editor yang bisa membantu nah kemudian saya ketemu ada seorang teman uh, native dari Amerika itu mau membantu tanpa biaya Dr Gunawan iya iya Tiap lembar itu dibaca, saya disuruh duduk di depannya. Uh, Mesinnya Miss, Miss namanya duduk di depannya. Ini dibetulkan langsung, diketik, dibetulkan langsung, diketik. Seperti itu, jadi luar biasa <laughs> ya. Pertolongan-pertolongan yang bisa saya dapatkan waktu itu. Oke, uh, saya kira itu pengalaman yang luar biasa itu kalau kalau yang saya amati ya hampir, hampir impossible itu. Ya, betul, betul, betul. berandai-andai juga jika dokter Cahyono Kucoro bisa ketemu dengan tiga orang tokoh <tuk> siapa yang yang ingin ditemui itu ya, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup oke nah, <tuk> yang, ter, yang terpikir di saya ini ada tiga Orang tokoh yang pertama Gus Dur, kemudian yang kedua Pak Harto, yang ketiga Pak Habibie, bisa diceritakan mengapa itu? Ah ya, ini uh, kalau kita mengikuti perkembangan, baik itu politik maupun kesehatannya. Kebetulan saya juga mengajar politik kesehatan di Unika Sugio Pranoto untuk apa, magister hukum kesehatan. Uh, itu uh, ini apa bahwa di dalam kehidupan ini baik kehidupan bernegara maupun kehidupan bermasyarakat dan juga termasuk juga bekerja di uh, apa kesehatan itu Politik itu tetap penting dan politik ini adalah sebetulnya di art of using power. Nah ini yang menarik dari dari tiga tokoh ini seperti Gus Dur ini menggunakan power of wisdom kalau yang terpikir di saya itu, yang menurut saya. Kemudian kalau Pak Bibi ini, nah yang menarik dia adalah seorang teknokrat. Science and Technology. Nah, the power of science and technology ini sebetulnya seperti apa di dalam berpolitik. Kemudian yang ketiga Pak Harto. Nah, ini betul-betul dia bisa memanuver politik gitu ya dengan segala power yang dia miliki. Nah, ini ini yang menarik seperti itu, Dokter Gunawan. Ya. Ini masih kita lanjutkan dengan berandai-andai. Itu kan Dr. B.J. Habibie, Profesor Habibie, Presiden, membuat film tentang kehidupan beliau dengan Bu Ainun. Kalau Dokter Cahyono Kuncoro punya kesempatan bikin film, kira-kira temanya tentang apa itu? Kurang lebih sama. <laughs> <laughs> <susur> ya, yeah, uh, uh, karena... Uh, Peristiwa saya dengan istri saya itu uh, itu luar biasa ya meskipun beliau sudah meninggalkan pada Agustus yang lalu gitu karena sakit uh, apa sakit uh, mieloblastik leukemia HML yeah. dan itu betul-betul saya merasa sangat kehilangan tapi uh, luar biasa. Bagaimana support dan motivasi yang dia lakukan itu, untuk mendukung saya. Itu. Dan peristiwa-peristiwa romantis <laughs> itu, yang saya alami bersama beliau, termasuk ini. Akhir-akhir uh, ini kan saya sering diminta untuk uh, membantu kegiatan akreditasi FKTP. Nah itu sering pergi berdua itu, hampir ke seluruh wilayah Indonesia. Untuk melakukan apakah itu seminar, workshop, ataupun juga kadang melakukan bimbingan seperti itu. Nah, itu betul-betul terkesan itu masa-masa indah bersama istri saya sambil melayani masyarakat. Prof ya. Dr. Cahyono Kuncoro, dalam diri Dr. Cahyono Kuncoro itu apa yang perlu dirubah supaya jadi lebih baik? kadang-kadang uh, itu dalam hidup ini ada rasa khawatir itu. <laughs> nah ini saya kira itu ya kadang ada rasa takut itu dalam menjalani kehidupan. Ya meskipun sebetulnya pengalaman selama ini itu selalu ada jalan itu ya. Itu itu yang jadi mesti apa ya? harus lebih percaya diri dan tidak tidak terlalu mengkhawatirkan akan perjalanan hidup selanjutnya. Apa saran Dokter Jayono untuk anak-anak muda yang ingin apa berkarir di bidang kesehatan itu? Kira-kira syaratnya apa nasihatnya apa gitu? Ya jadi harus jelas nih tujuannya apa menjadi apa tenaga kesehatan jadi ini mesti jelas apakah tujuannya cari uang atau memang akan berkarya untuk kesehatan ini sepertinya klise ya kita kita kita memang tidak bisa memungkiri bahwa kita butuh uang tapi uang itu jangan menjadi satu-satunya tujuan tapi jadikanlah hidup ini itu bermanfaat bagi orang lain dan apa ya uh, sebetulnya memaknai hidup itu seperti itu uh, jadi bagaimana kita berkarir entah itu apakah profesinya dokter spesialis, dokter perawat, bidan, dan sebagainya bagaimana hidup kita itu bisa berguna untuk orang lain itu yang utama Mungkin eh, saya sampai pada pemikiran itu karena sudah tua mungkin ya, dokter Gunawan ya. Jadi eh, apa, mulai merefleksikan diri. Iya, <laughs> ya, itu sih. Ya. Uh, dokter Sayonam, uh, ini lanjutkan yang tadi itu. Uh, kalau dokter, semua orang kan pasti meninggal ya. Uh, ya. Dokter Cayanono nanti ingin dikenang sebagai apa kalau meninggal nanti itu? Apa atau secara sejarah apa yang ingin ditinggalkan? Nah hmm. <laughs> uh, ini apa uh, perjuangan saya untuk mutlak layanan kesehatan dan akreditasi, terutama akreditasi FKTP puskesmas khususnya. Apa titik balik paling signifikan dalam hidup dokter Cahyono? Uh, titik balik. Itu tadi waktu waktu antara spesialisasi atau public health. Itu. Okay. Kemudian juga yang kedua itu dari public health. Kemudian harus bekerja di rumah sakit, tapi tetap ketika bekerja di rumah sakit ini untungnya masih di, diminta oleh kementerian untuk membantu pada kegiatan akreditasi. Oke. Uh, uh, apakah selama ini keahlian Dr. Ciono sudah dimanfaatkan oleh Kemenkes? Saya kan kebetulan tidak tidak terlalu terlibat di dalam masalah quality ya. apakah keahlian dr. Cayono sudah mulai dimanfaatkan atau sudah dimanfaatkan selama ini oleh Kemenkes? Oke. Jadi sejak tahun 2012 itu saya diminta untuk ini mempersiapkan akreditasi FKTP mulai dari proses penyusunan standarnya kemudian sampai pada mekanisme akreditasinya, seperti itu. Kemudian terlibat juga dalam uh, apa kegiatan-kegiatan untuk peningkatan mutu dan juga keselamatan pasien itu. Uh, kemudian itu yang akhir-akhir ini ya. Kemudian kalau pada waktu saya masih bekerja di bubble gas itu ide-ide pengembangan bubble gas waktu itu juga Bersama dengan dokter Gunawan, ya, uh, mengupayakan pengembangan bubble gas. dan waktu itu dokter Ibrahim itu luar biasa di dalam mensupport, eh, uh, pada mensupport bubble gas dan juga, uh, uh, apa, memberikan encouragement pada uh, para kepala bubble gas itu, ya, untuk mengembangkan bubble gas waktu itu, ya. Dan kalau sekarang ini saya juga duduk di sebagai anggota di uh, komite nasional keselamatan pasien. Yeah. Oke. Okay. Sekarang uh, beralih sedikit ke arah pribadi. Dokter Jayono bisa cerita tentang latar belakang keluarga. Apakah keluarga <laughs> latar belakangnya kesehatan atau bukan atau bagaimana? Oke. Okay. Uh, kalau Uh, saya lahir dari uh, apa uh, keluarga yang bukan dengan latar belakang kesehatan ya. uh, Ayah saya itu pengusaha ya yeah, dulu malah pengusaha yang uh, berseberangan dengan kesehatan itu pengusaha rokok gitu Iya ya ya jadi seperti itu tapi Uh, ayah ibu saya itu memang mendambakan anak-anaknya itu menjadi dokter itu oh. <laughs> dan dan harapan itu terwujud gitu dari uh, empat putranya itu semuanya jadi dokter <laughs> meskipun saya waktu apa ya waktu SMP SMA itu lebih tertarik pada sastra sebetulnya iya <laughs> <laughs> yeah, iya yeah. nah itu ya karena karena apa ya dorongan orang tua kemudian satu lagi nih dokter Gunawan yeah. uh, Ngirit. itu artinya gini buku-bukunya bisa diturunkan <laughs> sampai ke uh, adik saya yang bungsu itu iya iya Pertanyaan apa yang belum saya ajukan yang Dokter Sayono Kucoro ingin ditanya sebenarnya? Saya kira kok, kok sudah sudah komplit ini. <laughs> ya, ya, ya. oke. Okay. Terima kasih sekali Dokter Sayono sudah berkenan meluangkan waktu untuk ngobrol dengan saya. Insya Allah nanti kita sambung di lain kesempatan dengan topik yang berbeda. Saya senang sekali keahlian Dr. Cahyono dimanfaatkanlah untuk skala yang lebih luas, tidak hanya di tempat kerja yang sekarang, tapi dimanfaatkan oleh Kementerian Kesehatan. Saya kira, sekian saja, terima kasih. Sampai jumpa nanti di kesempatan yang lain. Ya. Saya akhiri ya sekarang. Ya,